serta klik tombol notifikasinya berasa bahwa tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat sekitar wrestler tentunya. Baiklah prasahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Alhamdulillah prasahabat ya kita mendapatkan kebahagiaan yang diberikan dari idola kesayangan kita Dedek Lesti dan kakak Bilar tentunya prasahabat ya yang pertama di vlognya kakak Bilar ini dari Lesti Kejora dan Rizky Pilar. Semakin kesini, semakin cute banget persahabatnya. Aduh, masya Allah, luar biasa. Ketika boxing, mainan Naruto, -nya kakak Pilar. Jadi, Lesti dan kakak Pilar menunjukkan keromantisan dan kemesraannya. Persahabatnya membuat kita semakin bahagia dan semakin babar dibuat oleh mereka berdua. Wow, luar biasa banget persahabat, ya! Disitu kita lihat, tidak lasti, dipeluk dari belakang oleh kakak Bilar. Semakin manja, semakin membuat kita bahagia dan bangga kepada idola kita ini. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat. postingan tersebut dipost kembali oleh akun Leslar Lovers underscore official. Ada kalimat caption yang dituliskan juga di sini: "Assalamualaikum, pagi semua, pagi juga, min." Luar biasa mudah-mudahan. Kita selalu berikan kesehatan, amin Dan dalam persaingan tersebut Banyak sekali tanggapan dan komentar Tentunya para sahabat, ya yakni dari Akun Instagram Serlita Dosugiono Mengatakan, ya Allah Lindungilah mereka Tentunya dari orang-orang jahat, para sahabat, Ya, dia tentunya bahagia dunia dan akhirat Amin, Masya Allah, luar biasa Dukungan doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik dan fans sejati Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Mendoakan, mendukung, men-support dedek dan kakak Bilar Dan kakak berikutnya juga kita lihat nih Momen spesial banget yang kita dapatkan Duh, masih di vlognya kakak Bilar Bahagia itu sederhana bersahabat Lihat mereka gini aja udah bahagianya minta ampun Pokoknya tuh ya Kakak Bilar Ternyata, main nyosor juga di Pak Sahabat Yaduh, luar biasa banget nih Pasangan kapal fenomenal Selalu membuat kita bahagia Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Unggahan ini diunggah oleh akun lesla.infotainment Pak Sahabat, yang kalimat tiap pun dituliskan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat, selamat onlineku Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah. Amin, amin, amin, amin, Pak Sahabat ya, Yuk, tetap kompak, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu mendapat kebaikan. Amin. Dan kita lihat juga, ada banyak sekali tanggapan yang sangat positif yang diberikan dari fans Sejati Leslar, salah satunya dari akun Instagram. Wilda ini underscore semoga Allah selalu memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Ya Allah. Itulah salah satu komentar yang sangat positif yang selalu diberikan dari fans-fans sejati Leslar. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan dan tentu yang kita semakin kompak mendukung, mensupport yang terbaik pokoknya untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan yang mana ketika Ustaz Suki Al-Buguri diwawancara para sahabatnya mengenai soal Lesti maupun Kakak Rizky Bilar. Ini kena mental banget ya uh, Si Wawan ya Karena langsung dapat tausiah dari Abah nih Wow <laughs> Kena mental nggak sih Si Wawan dapat tausiah dari Abah begini Katanya itu persahabat ya Abah Suki menyampaikan kepada wartawan Sebelum menilai orang Tentunya kita harus menilai diri kita sendiri Dengan ucapan begitu Kita tahu bahwa Ustaz Sufial Muguri tentunya Sudah tentunya mensupport penuh persahabatnya bahwa emang pernikahan Lesti dan Rizky Bill itu sah di mata agama diunggah kembali atau terhapus kembali postingan ini oleh akun Donald Putianus kalimat caption pun dituliskan emang percintaan negara ya semualah ditanyain itu kan jadi saksi tausiah ya, kalau kalian memudahkan hidup orang yang hidupnya akan diberikan kemudahan kalau bikin susah, ya hidupnya akan susah. Tuh, persahabat. Ya. Ini kalimat caption yang luar biasa juga. Kita lihat di tanggapan dari para fans. Ya, ini dari akun Instagram Soraya Balkis 4 mengatakan... Alhamdulillah semoga nasihat Abbas Suki dapat menyadarkan kita bahwa sebelum berkata-kata negatif kepada orang seharusnya introspeksi diri sendiri Karena perkataan dia itu adalah doa buat dirinya sendiri itu persahabatnya disimak dipahami Tentunya sebelum menilai orang kita harus bisa menilai diri kita sendiri dulu persahabatnya Yuk harus dipahami harus dimengerti kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Suki Ali Selanjutnya kita lihat juga persahabat Di sini ada sebuah kabar nih para sahabat ada berita nih Lesti viral sejak dulu Iya yes, sih Memang dedek Lesti Viral sejak lama bersahabat Jadi ya, ketika masuk di akademi 1 nih Dan kita lihat ada sebuah kalimat Dede juara dia viral Gak ikut viral Datang ke nikahan mantan viral Kenal Kak Bilar viral Jadi wanita tercantik nomor 5 viral Pakai behel viral Pakai kacamata viral Pakai baju viral, nikah viral, hamil viral Insya Allah bakal selalu viral ya de Di Fadangdut muda yang etikanya luar biasa pengetahuannya luar biasa Dan rezeki alhamdulillah Luar biasa masya Allah Memang benar Pak Sabah, ya, tetap bersyukur aja Tentunya mudah-mudahan Dede dan kakak Pilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan mudah mudahan mereka tetap sabar dan selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah ungkapan dari gesnya, uh, kak Teo Tambunan persahabat ini adalah salah satu pengacara muda yang tentunya didatangkan oleh kakak Pilar dan Lesti Kejara untuk menciduk. Orang-orang yang tentunya ingin mencari sensasi, persahabat ya. Di sini kita lihat nih ada sebuah kalimat yang dituliskan, nyata yang diposting. Ada-ada aja orang yang mencari sensasi Rizky bilang Lesti kejora, tuh persahabat ya. Diunggah juga di akun Lambe Di sini kita lihat dianggap telah bohongi publik karena Nikasirih lesi kejora dan Rizky bilangkan dipolisikan. Ini ada-ada aja nih beritahu persahabat ya. Tentu kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya untuk. Menciduk Para netizen Para markonah yang selalu memfitnah Dan selalu mencari sensasi kepada kakak Dan Rizky lah Kita sama-sama kompak doakan yang terbaik Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Dan semuanya dimudahkan Dan kita selalu menunggu kabar-kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi menurut Terima kasih